terjadi banjir yang dikatakan bahwasannya di tempat ini tuh tidak pernah bahkan jarang sekali itu terjadi banjir dan sekarang terjadi banjir besar-besaran. Allahu akbar. Semoga yang terdampak banjir ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran serta mendapatkan pelajaran sangat penting dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya banjir ini. Kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin ingat lagi bahwasannya hidup kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Oke, di sini ada sebuah video daripada Ustadz Ilyas Ismail Official guys. Nah, tragedi banjir air mata dan kehilangan. Jadi langsung saja saya sudah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ilyas ini kepada kita semua. Let's go, kita play videonya. Allahu akbar. Ada Ya Allah. Nih, Allahu akbar. Ya Allah, bantuin banjini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Robi sadri wayasirli amri lisani amma Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah dapatlah sama-sama kita nak berkongsi beberapa perkara mudah-mudahan ianya dapat memberikan. Kesedaran pada hati kita bersama Membangkitkan semangat kita Insya Allah Walaupun dalam suasana kita Dalam ujian pada ketika ini Dan ya. kita Kebanyakan di kalangan kita sekarang ni Kita turut sama dalam keadaan berduka Tuan-puan semua yang dirahmati Allah sekalian Sahabat-sahabat Bencana banjir Yang telah pun melanda Hampir di kebanyakan Negeri khususnya di negeri Selangor ni Selangor eh Banyak memberikan kesan yang atau mudah fahamnya hampir lumpuh negeri Selangor ini khususnya di beberapa kawasan termasuklah Shah Alam, Kelang, Hulu Langat dan beberapa daerah yang lain. Ya Allah, tuanpuah -tuan, rakyat yang saya umatkan. Sungguh pembanci ini dia akan mengakibatkan banyak sangat kemusnahan termasuklah kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan alam sekitar. Betul dan juga boleh bawa atau mendatangkan penyakit-penyakit berjangkit, -penyakit, ya penyakit, keracunan makanan, penyakit kulit, kencing tikus akibat daripada banjir itu sendiri dan juga ya sistem Allah. jaringan pun rosak, elektrik, jalan, jambatan roboh. Kita dapat lihat tengok di kawasan Karak di highway Karak tu bagaimana terputus terus. Maknanya memang orang yang nak lalu isi tu terkandas Ya Allah. Terkandas berjam-jam sampai ada yang terputus bekalan makanan. Maklumlah orang musafir bukannya bawa uh, bekalan yang banyak sangat kan? Betul, betul. Dalam keadaan ini satu benda yang sangat menginsafkan kita apatah lagi bila melihat kawasannya uh, di Hulu Langat. Tengok sekali tu seumpama seperti tsunami kecil. Ranam betul, betul. Tahu sekali. Kalau dahulu kita ingat berlaku di Kuala Krai di Kelantan dahulu. Dengan keretanya penuh dengan lumpur Ya Allah ada, tu, ada, budak satu, budak ada satu pengusaha ayam tu Ayam-ayamnya hampir Ratusan ekor ayam habis macam tu kan. Mati Ditenggelami air Ditenggelami bajir betul, betul. Uh, Tempat perusahaan ayamnya itu Dan sampai ada berjam-jam Berada di bumbung rumah Dan tak sudah dengan itu Datang pula satu lagi Musibah yang menyayat hati Flat Sri Johor di di Ceras telah pun mengalami kebakaran Ya Allah, Ya Allah, ini semua. Okey, kemarin ini ada yang kirim di grup tapi enggak tahu saya guys. Ternyata ini di Johor. Adalah dugaan yang kita sebagai rakyat Malaysia khususnya ya Allah. atau kita sebagai orang Islam kita terima keadaan ini sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asabah mim musibatin illa bi iznilah. Tidakkan datang satu musibah, melainkan ianya berlaku dengan izin daripada Allah Betul, Subhanahu wa Wataala. Artinya Allah izinkan semua benda ni jadi, maka benda ni pun boleh jadi. Betul. Siapa pernah sangka kawasan Shah Alam, kawasan Kelang, Hulu Langat dan beberapa daerah kawasan lain termasuklah. Di salak Tinggi, Sepang Tak pernah sangka hmm. Tak pernah sangka Hatta di kawasan Bangi ni pun ada juga Yang rumah mereka berhampiran dengan sungai Menerima kesan limpahan air Hinggakan banjir penuh ya Allah. Apa tu Air melimpahi masuk ke dalam rumah Parah lutut ada, parah pinggang ada Mak saudara saya, mak dak saya, mak su saya pun samalah Rumah, air banjir masuk parah dada Bayangkanlah macam mana dengan perabot-perabot barang-barangnya itu. Betul sih. Memang Ketika banjir itu yang saya fikirkan cuman bagaimana dengan barang-barangnya itu gitu kan rosak atau macam manakah tu? Ya Allah, innalillahi. Memang habislah. Ya? Allahuakbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati Wah, wa li khairan minha. Sungguhnya kami semua datang daripada moyang ya Allah. Dan kepada-Mu, Ya Allah, kami akan dikembalikan Betul. Ya Allah, berikanlah ganjaran Berikanlah pahala Di sebalik kesabaran Kami semua berhadapan dengan musibah ini, Ya Allah Dan gantikanlah dengan yang lebih baik Daripada apa yang hilang daripada kami ini, Ya Allah, ya Allah. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang semati sekalian Dalam masa yang sama juga Ingin saya kongsikan beberapa pesanan Beberapa poin-poin pesanan Setelah saya melihat dalam dunia media sosial, apabila respon kita terhadap musibah yang datang ini Dengan pelbagai corak pandang Jadi, ada empat perkara saya nak kongsikan sebagai pedoman Saya yang cakap, saya yang cakap ini untuk saya juga Dan semua kawan-kawan yang menonton, yang mendengar pada waktu ini Pertama sekali Tolong hormati perasaan mangsa-mangsa banjir betul, Ataupun betul. kalau mungkin terlibat dengan mangsa kebakaran Tolong Tolong hormati perasaan mereka yang terlibat dengan Ataupun sebagai mangsa-mangsa banjir ya Ataupun mangsa kebakaran Tolong Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada sebilangan lidah-lidah lisan-lisan yang begitu lancang sekali bercakap yang begitu laju sekali bercakap mengatakan bahawa ah, inilah inilah bala daripada Tuhan inilah bala bencana daripada Tuhan akibat ya daripada ah, korang ni semua ah, dulu hidup macam ni dulu hidup macam tu perbuatan dulu buat macam ni sabar dulu Kalaupun mungkin mereka ada melakukan kesilapan Manusia mana ada tak buat silap Saya pun buat betul, silap Betul, betul, betul Tapi sabar dulu Bukan ini masanya untuk kita nak Seolah-olah nak mengukur dia Haa, Akibat kerana betul. perbuatan dia zaman silam dulu Dulu buat it. inilah akibatnya Jangan. Eh, tapi kenapa samping-samping ni tak kena Yang ni kena Mungkin ni lagi tinggi ke lagi macam mana Begitu, Sabar Dakwah ini ada seninya Bukan semua keadaan atau semua orang Kita boleh cakap begitu, tak boleh Betul. Malah dalam Quran sendiri Allah SWT mengajarkan Supaya sabirin, Berilah khabar Berita gembira Untuk orang-orang yang Bersabar Betul. Maknanya, agama suruh Kita ni Pesankan pada orang yang ditimpa musibah Itu dengan pesanan Kegembiraan Atas kesabaran mereka Beritahu mereka berita-berita gembira Ini semua ada hikmah Insya Allah selepas mendungnya Ataupun lepas lebatnya hujan yang turun ini Semua akan ada mentari Akan ada pelanginya Betul. Berita gembira Beritahu bahawa akan ada pahala di sebalik musibah Ada jannah di sebalik musibah Itu sepatutnya satu Yang keduanya adalah Fahami erti musibah Fahami Erti musibah. musibah Jangan semua kita taram Kita balun Kita kata ah, Ini semua bala Banjir ini semua Bala Habis tu Kalau masjid yang dilanda banjir Takkanlah kita nak kata Tuhan nak balakan masjid Atau beberapa tahun dulu Mekah juga pernah Diterkelami air ha, Ataupun Mekah juga Pernah mengalami banjir Betul Takkan kita nak kata Mekah pun Tuhan bagi bala Haa Mekah Al-Mukarramah Takkan kita nak kata Mekah pun Tuhan bagi bala juga Sabar dulu Setiap musibah yang datang ini Ada pembahagiannya Ataupun ada huraiannya Pertama sekali Ada musibah yang Allah datangkan Berupa Ibtila Apa makna Ibtila? Ibtila ni maknanya musibah yang Allah datangkan Untuk orang-orang baik-baik Untuk orang apa? Baik, Untuk baik. orang baik-baik sebagai apa? Sebagai Allah nak mengangkat darjat dia. Betul. Allah nak meninggikan darjat dia ni macam sahabat-sahabat kawan-kawan penonton yang dilanda musibah banjir ni, anda orang baik-baik, saya tahu anda ni insya-Allah orang baik-baik, baik dengan mak bapa, baik dengan jiran, baik dengan semua orang. Maka Allah izinkan musibah banjir ini datang, sebab Allah nak angkat darjat kalian semua. Dalam Quran Allah Taala berfirman Betul. Dalam Quran Allah Taala bermaklum. Betul. Dalam Quran Allah Taala bermaklum. Betul. Dalam Allah Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu masuk syurga Padahal belum sampai Allah Taala ujian dan cubaan Betul. sehingga hujung ayat ah ini maknanya surah al-baqarah ayat 214 ni nak menunjukkan bahawa nak jalan masuk syurga ini bukan semudah-mudah itu akan ada kepayahan akan ada kesusahan mungkin sampai satu ketikanya kesengsaraan sebab itu di kalangan manusia yang paling asyaddu balaan manusia yang paling teruk sekali bala ataupun kepayahan kesusahan hidup yang mereka lalui adalah di kalangan al-anbiya wal mursalin di kalangan apa tu para nabi-nabi dan juga para uh, rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, musibah ada pula ianya didatangkan dalam rupa kaffarah. Kaffarah. Apa makna kaffarah? Kaffarah ini musibah yang Allah izinkan ianya berlaku dengan tujuan Allah nak hapuskan dosa-dosa ni dosa betul. saya yang cakap Dosa tuan-puan yang menonton pada ketika ini Kita semua tak lari daripada dosa Maka Allah izinkan musibah ni datang Sama ada kebakaran, kehilangan nyawa, kehilangan barang, kehancuran benda tersayang Maka Tujuan dia Allah nak hapuskan dosa-dosa kita betul. Moga mudah jalan ke syurga dalam Quran, Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wa ma nurihim min ayatin illahi akbaru min uktihaa dan tidak kami memperlihatkan pada mereka Sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa Melainkan tanda itu adalah Lebih terang dari yang terdahulu daripadanya Dan kami timpakan mereka Dengan pelbagai bala bencana Supaya mereka kembali Bertaubat Surah Zukhruf ayat 48 Napa? Allah bagi ini semua sebagai jalan Allah nak hapus dosa kita ataupun supaya kita ni kembali ingat pada Allah bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, ada musibah yang Allah izinkan berlaku, ha, ini yang nama bala ni. Bala-bala. Bala ini tujuan dia apa? iaitu sebagai balasan kepada orang-orang yang engkar, yang jahat hidup tak senono. Lawan perintah Tuhan, ini namanya bala. Betul. Dalam quran Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 74. Wa iyatawallau yu'adzibuhumullahu 'azaban aliman fid dunya wal akhirah wama lahum fil ardi min waliy wala nasir. Kata Allah, Allah menyiksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dunia dan akhirat dan mereka tidak mendapat sesiapa pun di bumi ini yang akan menjadi pelindung dan juga menjadi penolong surah taubah ayat 74 macam korun macam macam firaun mm -hmm. dunia dia kena Betul. akhirat nanti pun dia kena balon juga atu ah, nama bala jangan kita pukul semua orang kata ini <laughs> eh, semua bala ni semua yang macam tu Mungkin ada penduduk-penduduk yang terjejas dengan banjir ni Dia orang masjid Dia orang baik Rajin Betul. berdekah Dengan mabapak baik Dengan jiran-jiran semua baik Takkan kita kata tumbalah Sabar dulu Tenang Dan yang seterusnya Pesanan saya juga Yang ketiganya adalah Dengan musibah sebenarnya Allah nak menguji kita Betul Bila jadi macam ni Barulah kita nampak Siapa di kalangan kita Oh pandai sembang eh. Hulu sumbangan Paling-paling tak sumbangan tenaga pun Sumbangan berupa wang ringgit Transfer duit Transfer account, Pun tak nak tolong Yang kena tu pula adik-beradik sendiri Takkan tak tolong Di sini Allah nak uji kita Siapa di kalangan kita yang paling catna Terhadap soal keprihatinan terhadap orang lain Mata. Dan yang keempat Musibah yang datang ni juga Sebagai satu benda yang saya nak ingatkan diri saya Dan semua yang menonton Allah nak kita muhasabah Daripada semua peringkat Daripada pemimpin Sampai ke rakyat Tolonglah, Muhasabah, apa benda yang kita dah terlepas pandang selama ini. Apa perintah Allah yang mungkin kita telah cuaikan, yang telah kita pandang enteng, pandang remeh. Rupanya Allah nak kita serius kembali. Mungkin di kalangan pemimpin, ada benda yang mungkin kita... Kita anggap benda tu tak berapa nak perlu. Akhirnya, ini satu teguran dari Allah. Kita juga rakyat pun sama. Kami juga di kalangan penceramah-penceramah ni pun Ada benda yang Allah nak tegur kita semua Betul. Maka moga dengan musibah yang datang ini Ada rahmah Ada kasih sayang Allah di sebaliknya Untuk kita muhasabahkan bersama Moga-moga apa yang saya kongsikan ini Membangkitkan semangat kita semua Teruskan kehidupan Walaupun ujian berat melanda kita ini Bertimpa-timpa Ingat Allah sentiasa sayang pada kita Betul. Assalamualaikum warahmatullahi Wa berkatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Elias Ismail terima kasih dan masyaallah apa yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas ini membuat kita bahagia, bahagia ketika apa yang disampaikan oleh Ustaz ini yang pertama tadi poinnya adalah Allah Subhanahu Wataala menguji kita untuk meninggikan derajat kita dan yang kedua adalah Allah Subhanahu Wataala memberi cobaan dan ujian kepada kita ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah nak hapuskan dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-temanku. Saudara-saudaraku yang ada di Malaysia yang terkena banjir, ingatlah bahwasannya setiap musibah, setiap kesedihan, pasti akan ada bahagia. Dan setiap kesulitan, pasti akan ada jalan keluarnya. Saya yakin selepas ini, akan menjadi lebih baik lagi, akan ada ganti yang Allah sudah siapkan, yang sangat-sangat indah kepada kita yakinlah itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan suatu cobaan, kepada suatu kaum, apabila kaum itu tidak mampu, saya yakin kalian bisa melewati semua ini, dan saya yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, ingat pesan daripada Ustadz Ilyas tadi, muhasa Abah, muhasabah dan muhasabah diri kita agar supaya kita menjadi insan yang lebih baik setelah kita mendapatkan musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, akbar! Terima kasih, teman-teman sekalian, sudah tengok video ini sampai selesai. Dan mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka yang terkena musibah banjir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan ketabahan yang besar, dan menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal al, 'Alamin. Ala hadihni, ya wa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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين Oke okay guys, terima kasih. Saya pemin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap kuat dan semangat jalani hidup dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita dan Allah sayang akan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.